Jadi ada fase hmm. cancelling, hmm. tapi getarannya itu bisa menggetarkan apa naik, genteng galvalum itu tadi hmm. berarti getarannya itu bisa dirasakan tapi suaranya nggak bisa dinikmati Nah, ketika pulang itu ternyata si anak itu sudah tidak bernyawa Nah, setelah dicek secara medis, itu yang bermasalah di jantung Jantungnya tidak kuat menerima getaran. hentakan getaran uh, low frekuensi itu, dan itu sempat membuat Mas Mami trauma. Uh, menjual soundnya sempat trauma lu, dia merasa berdosa, wah kok karyaku sampai membunuh bahkan bayi itu, hmm. dia sangat-sangat sangat, -sangat, -sangat berdoa dan akhirnya yuk, dari kejadian itu beliau kemudian memiliki spirit untuk ya minimal mau menyampaikan hmm. maksudnya ada standar-standar yang sebagai dipelajari juga enggak nggak, nggak cuma nuwaton dibusing diangkat diangkat itu sama seperti kemarin yang tak alami itu kan apa namanya aku sempat mengukur kan pakai frekuensi mm. analyzer itu kan itu itu sampai frekuensi mm. low nya itu uh, timbul hilang, timbul hilang jadi ada mm. fase canceling mm. tapi getarannya itu bisa menggetarkan apa naik genteng galvalum itu tadi mm. berarti getarannya itu bisa dirasakan tapi suaranya nggak bisa dinikmati iya mas, ya. nah tahun 2017 kalau enggak saya, kalau enggak 2017, 18 ya nah, kampungku mas Karanganyar itu, satu hal yang menarik adalah bahwa asosiasi penyedia jasa sound system itu hmm. skala nasional, itu yang punya pertama baru Karanganyar mas hmm. namanya APSI asosiasi pengusaha sound system kalau enggak salah Indonesia oh, iya. itu bahkan di Jakarta, Surabaya yang ini punya sound sound berkelas dan apa, sanggup menangani konser internasional, itu belum punya asosiasinya mm. justru di Karajar malah sudah berdiri dan legal mm. nah ini mungkin juga aneh ya, bisa ya mudah-mudahan, dulur-dulur absi ada yang, ada yang dengerin obrolan kita ini mm. mudah-mudahan jadi menjadi salah satu, apa ya mungkin uh, semacam program edukasinya ke para anggota mm -hmm. untuk kemudian mungkin nanti bisa menggandeng para audio engineer yang profesional workshop mungkin mm. seperti kalau nggak salah, Pak, justru itu juga beberapa kali. Kalau kunjungan kan juga ada sharing semacam itu, ya. Ha -ha. Cuman kan mungkin belum terjadwal. Syukur-syukur, misalnya bisa terjadwal, artinya para audio engineer dari mulai kru sound system, dari mulai isti istilahnya di sound hajar, itu sound jenangan, Mas. Oh, iya. Sound jenangan, tapi ya, lebih, lebih, lebih, dengar dengan apa Pembuk itu, apa, bagaimana, Kak? Rambut nah, sound jenangan itu mungkin tadi, karena memang rata-rata kru di situ adalah saya bukan kok merendahkan tapi memang otodidak, mereka juga mm -hmm. belajar sendiri jadi kalau yang bersangkutan tidak mau belajar, nanti juga kaku, tidak fleksibel dengan pengetahuan dia juga akan kaku, mm -hmm. akhirnya egonya yang muncul tapi kalau dia mau belajar, mm -hmm. diupgrade lagi pengetahuannya, praktek juga, mungkin ikut workshop dan mungkin ada baiknya sih, seperti apa ya, kalau saya dulu ketika Mas Darsak bikin workshop pro itu mm -hmm. itu buat saya sangat bermanfaat sekali sayangnya itu belum ada lagi yeah. sampai sekarang Kalau dulu memang fokusnya Mas Yasa itu ke kru panggung memang mm. ke kru panggung, nah ini mungkin kita yop, apa mungkin ada juga ya <laughs> workshop yeah. untuk apa istilahnya, nenggong-nenggong jenang ini sender mas sender apa ya? apa pengirim apa ya, maksudnya sender gitu pengirim apa ya, sender gitu, hmm. tukang sender gitu mas, menurutmu ya mas? Aku dulu pernah menghadiri suatu uh, kegiatan ya, apa namanya uh, di outdoor dan deket dengan sound system, mm -hmm. ada yang jual mie ayam di situ, mm. ya semacam kayak apa ya, kayak food court gitu. Mm -hmm. Itu soundnya gede. ya mm -hmm. Waktu itu makan di situ sama temanku langsung nggak bilang, ini sound system, eh sound system, ini sound ini bener-bener pinter kita makan di sini di dekat uh -huh. di dekat speaker uh -huh. ya kan keras tidak terganggu keras dan tidak terganggu dan kita menikmati bisa bisa mendengarkan musik itu secara nyaman ya secara nyaman okay. itu itu live atau playlist juga mas itu playlist playlist juga playlist juga nggak live gitu. hmm. nah, artinya dengan sound, sound system sistem yang katakanlah sama gede nya gitu kan hmm, ya hmm. kan tapi dengan sound engineer yang berbeda setelannya ya <ganti> beda itu sama ketika kasus saya awal-awal dikelonong kasus dulu mas